Informasi menarik terbaru, terupdate dan terhangat seputar leslar tentunya. Baiklah para sahabat leslar, dimanapun kalian berada untuk menemani santai bagi kalian saat ini. Bang Wimin akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar di lagi kita yang pertama ada yang spesial dari Tisabiani para sahabatnya di akun Instagram pribadi miliknya menggelar sebuah postingan foto kebersamaannya dengan pasangan Leslie dan Bilar masya Allah banyak doa ya bahagia sekali, alhamdulillah selalu banyak support dari orang-orang baik yang selalu terus mendukung, mendoakan untuk rumah tangga idola akhir kita dan yang paling membuat kita bahagia dan bangga ada doa baik banget ya dari Tisnabiani untuk pasangan Leslie kita lihat di sini kal Tisa sebuah kalimat seneng banget akhirnya bisa ngobrol-ngobrol lagi setelah sekian lama lesti kejora Rizky Bilar, insya Allah kalian jodoh sehidup semati, love love love, masya Allah bangga persahabat ya, doa baik kita wajib aminkan, mudah-mudahan dikabul persahabat ya untuk idola kita, mudah-mudahan jodoh dunia akhirat, amin ya Robbal Alamin. Postingan tersebut juga dari post kembali oleh akun Instagram HP kentang kota Sultan Ada kalimat keusun yang dituliskan Insya Allah sehidup syurga cepat nyusul ya Tisa dan Dul bahagia selalu semua Amin insya Allah banget ya Doakan juga nih untuk pasangan Dul, Jailani dan Tisa Biani Mudah-mudahan cepat nyusul ya cepat tentunya melangsungkan acara pernikahan Dalam nah, postingan tersebut juga banyak tanggapan komentar banyak respon yang diberikan yang dari akun Anik Fitri Maulia mengatakan Amin ya Allah, sehat, langgeng dan bahagia selalu leslar Kapal Dul dan Tisa juga sehat dan semoga cepat nyusul Amin, Masya Allah banget ya Banyak doa-doa baik yang selalu diberikan dari orang-orang yang tulus Mencintai idola kesayangan kita Selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan persahabat ya Ini semalam di acara Adi Anugrah Dangdut Indonesia 2021 yang tayang di MNCTV Alhamdulillah ini ada pembacaan nominasinya persahabatnya di kategori Lagu Dangdut Paling Dihati Dede Alessi Kejora dengan lagu Bawa Aku ke Penghulu Ciptaan Adi Bang Syahrul ini sebagai pemenang persahabat ya Alhamdulillah tentunya kita patut bersyukur mudah-mudahan Selalu banyak dukungan untuk karya-karya dari Dede Lesti Kejora maupun kakak Rizky Pilar Momon pembaca nominasi ini diunggah kembali oleh Angkun Rosa Anuskel Les 24lar ada kalimat kalsen yang dituliskan, "Selamat Lesti Kejora dapat Piala lagi. Alhamdulillah, lagu dangdut paling di hati. Selamat Kak Adibals Syahrul tuh bersahabat, ya Mudah-mudahan saja lagu-lagu Dede Lesti selalu banyak yang mendengarkan, selalu banyak yang meminati Amin ya Robbal Alamin. Dan selanjutnya juga kita lihat persahabatan ya, ada unggahan dari MNCTV, ucapan selamat untuk Dede Lesti Kejora yang mendapatkan." Piala Penghargaan dengan lagunya Bawa aku ke penghulu persahabat. ya kita lihat di sini sebuah kalimat yang dituliskan oleh official MNC TV. Selamat kepada Lesti Kejora sebagai pemenang kategori lagu dangdut paling di hati. Hashtag Adi 2021, pilihan pemirsa melalui font aplikasi RCTI dan Instagram. Lesti Lovers, mana suaranya tuh ya, Alhamdulillah. Gomreh telasian bumi cantik tidak Lesti Alhamdulillah mudah-mudahan selalu banyak tentunya piala-piala penghargaan yang didapat oleh idola kesayangan kita ini. Dan ke kabar berikutnya juga bersahabat ya kita lihat ini ada sebuah momen spesial ketika live Instagram semalam dari Pop Dance ya yang mana Di sini kita lihat Kak Bilar dan Dul Jelani masih lanjut main tenis meja sampai malam bersahabat ya Masya Allah. Mudah-mudahan persahabatan mereka selalu langgeng Dan silaturahmi selalu terjaga Amin Dan berikutnya juga Kita lihat persahabatnya Ada sebuah unggahan dari Dol Sebelumnya dari Tisabiani Ini ada Dol mengunggah sebuah postingan foto yang sama persahabatnya Kebersamaannya dengan pasangan terfenomenal Lesti dan Kakak Rizky Pilar. Ada sebuah kalimat yang sangat luar biasa sekaligus doa juga dari Dul Jailani Bismillah, terima kasih Kak Rizky Bilar. Kak Lesti Kejuara yang sudah dengan senang hati menyambut kami dan membagikan kepada kami tentang perjalanan pengalaman hidup kalian rintangan-rintangan cinta dan bagaimana cara menjaga hubungan agar harmonis. insya Allah bermanfaat. Dan semoga kakak-kakakku ini mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah. Amin. Nantikan di Maya Leldul TV. Alhamdulillah, warisan bakal ada kejut. Di Maya Al Eldul TV, berzabat, ya, ini kejutan bahagia kolaborasi Leslar, masya Allah. Dan kita lihat banyak dibanjiri komentar, banyak dibanjiri respon yang sangat luar biasa positifnya Dari para fans sejati Leslar Lovers, yakni dari akun Leslar Kendari 01 Mengatakan, terima kasih doanya untuk idola kami, semoga kalian segera menyusul, amin Wow, Masya Allah ngebersahabat ya. Dan selanjutnya juga Komentar lain diberikan dari akun Instagram Rosa RosanSkales24lar mengatakan C curhatmu nikah juga nih dil. Masya Allah banget ya Mudah-mudahan cepat nyusul Doakan selalu yang terbaik Dan kita selalu kompak dan solid mendukung karya-karya dari idola kita dan kabar berikutnya juga Persahabat ya di sini sebuah postingan Dari Lesti Bilaran Skolestelar ini mengunggah Sebuah postingan kalimat Kategori penyanyi dangdut wanita paling di hati Anugerah dangdut dan share 2021 MNC TV Belum rezekinya dedek Lesti Kejora ya Lesa Lovers tuh persahabat ya ternyata Di kategori penyanyi dangdut Dede Lesti Kejora itu tidak mendapatkan Piala penghargaan Hanya satu saja Di lagu dangdut Paling di hati persahabatnya dengan lagu bahwa aku ke kepenghulu kita sudah berusaha mudah-mudahan saja tentunya kekompakan kita semakin solid mendukung yang terbaik untuk idola kesayangan kita dan kita lihat juga keunggahan berikutnya persahabat ya rame banget nih soal tentu unfollow akun Instagram yang mana menyiarkan acara semalam persahabat ya dari agen Rizky yang ada pilarnya kita lihat di sini sebuah kalimat please jangan head komen ya sayangku langsung unfollow aja curang atau enggaknya kita ikhlas aja kita nggak tahu kan penilainya model kayak gimana sabar ya sayangku fokus yang diindosiar aja Tuh, persahabat ya diingatkan jangan head comment kalau mau unfollow unfollow aja tentu kita tunjukin pekembangan kita yang selalu mendukung karya-karya terbaik dari Lesti dan KaK Rizki bilar dan kita lihat juga sebuah kalimat kensen yang dituliskan belajar dari tahun kemarin ya sayang jangan head koming apalagi sampai head yang menang kita ngalah ya sayang Insya Allah keberkahannya nggak berkurang fokus langit musik sama Indosario ya, yang mana tentunya di langit musik juga tidak pasti ini tipis banget poinnya peramppe ya kita lihat di dominasi sosial media artis of the year Poin didaklasi ke juara, ini tentunya tipis banget dengan duet Peton yang hanya selisih beberapa poin saja persahabat ya. Yuk kita dukung, gaskan kembali, jangan sampai lengah, kita pertahankan peringkat pertama didaklasi ke kejora sampai akhir mudah-mudahan bisa mendapatkan piala penghargaan.